Bismillah Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Jumpa lagi dengan saya di channel air payo guys Kali ini Cuma Menggunakan Satu jenis umpan aja guys Umpan udang Udang hidup Dengan udang pingsan <laughs> Oke okay, guys ikutin terus videonya keseruannya seperti apa, kan guys? J <concealed> ah <.lide> T Oke okay lah Yuk yuk yuk yuk Pindah tempat ini guys Tempat pertama tadi Sampai lama ditungguin ada yang makan Kali aja ada sambaran di sini, guys. Dijajal dulu. Alhamdulillah. Thank you. Dimakan guys. Aduh nyangkut guys. Oh, Ada ikannya guys. Oh kena guys. Woo, <laughs> huh. baby kak. B baby... wors <笑>這樣 Ini banyak, selalu tanya sih. Bukan banyak ikannya juga sih. ayy ayy ayy 谢谢 jangan jangan oh <laughs> Ikan. Cuman kan cuma nyangkut di kayu ah uh. <laughs> uh, uh, uh. Kek, kek, kek. Banyak kayunya Banyak ikannya Banyak kayu Kayak gitu Sudah resikonya Kompanya ke Oh, uh, kakap, kakap, lumayan guys. Oke, okay. harus cepet nernya guys. Kalau nggak cepet nyangkut. Sinyak kayu semua di bawah itu banyak sekali, kayunya. banyak kayunya, banyak ikannya, banyak sangkutannya. Nakan guys, terus guys, hey, hey stompel ben, menyerut, oh. oke okay, ya, yes. banyak mau kesinyalah banyak modulis. Kau lari kemana-mana Lumayan guys ngumpulin Ikan cete Ikan kok Ikan kok Kokok -kok betok Get a little bit. Ah, <laughs> <Ay>, lepas, mana Hmm, <laughs> lepas. Agak-agak berwarna malah lepas <laughs> Tenang guys cari lagi Rupanya masih ada beberapa Biji Masyarakat Kenapa tidak kena Hehehehe.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 Alhamdulillah guys. Karang <laughs> Oke okay guys Kerap lumpur Setrek terakhir Dari video kali ini hmm. Karena Umpan udah habis Jadi ya Pulang Oke okay, Terima kasih Yang sudah nonton Jangan lupa Bantu like Subscribe